Bintang PSG, Lionel Messi, berbicara soal kepindahannya dari Barcelona pada musim panas tahun lalu. Ia menyebutkan keputusan itu mengejutkan dan sulit untuk dipahami. Dalam karirnya yang panjang, Messi pernah mencoba cabut dari Barcelona beberapa kali. Salah satunya pada tahun 2020 lalu, di mana sang bintang sepertinya sudah muak dengan kepemimpinan Josep Maria Bartomeu. Ketika kursi kepemimpinan pindah ke tangan Joan Laporta, Messi langsung berubah pikiran. Ia berniat bertahan di Camp Nou. Namun di saat itu, pintu keluar untuknya Kian terbuka lebar seiring dengan durasi kontrak yang menipis. Barcelona berupaya mati-matian untuk memberikan kontrak baru buat Messi dalam kondisi finansial yang acak aduk. Tapi pada akhirnya, mereka tak mampu memberikan kontrak baru dan Messi pun harus mencari klub untuk bernaung. Gaji setinggi langit membuat pilihan Messi jadi terbatas. Hanya PSG dan Manchester City yang diklaim sanggup untuk menampungnya. Berhubung Manchester City tidak bergerak, Messi pun memutuskan bergabung dengan PSG. Setelah beberapa bulan di Paris, muncul laporan kalau Messi tidak bahagia karena berbagai macam alasan. Lalu, beberapa kabar menyebutkan kalau pemain asal Argentina itu hendak kembali ke Barcelona. Namun pernyataan Joan Laporta di media yang mengatakan bahwa Barcelona tak mau memulangkan Messi jadi masalah. Sampai-sampai ada laporan kalau hubungan Messi dengan Laporta sudah memburuk. Baru-baru ini, Messi bertemu TC Sports dan berbicara soal perpindahannya dari Barcelona. Sulit memahami apa yang terjadi. Saya tak menyangka akan meninggalkan Barcelona, mengejutkan, katanya. Messi mengakui bahwa beradaptasi di Paris adalah hal berat yang pernah dialami dalam hidupnya. Apalagi sebenarnya Messi tidak punya niatan untuk mengubah hidup indahnya yang dirintis di Spanyol. Saya telah memiliki segalanya di Barcelona. Saya ke sana saat masih sangat muda. Lebihnya lagi, saya hidup lebih lama di Barcelona ketimbang Argentina. Messi menambahkan, "Sejujurnya, saya tidak punya rencana untuk mengubah apapun. Untungnya, adaptasi anak-anak luar biasa buat Antonella dan saya rasanya lebih sulit. Musim depan akan jauh lebih baik buat saya bersama Paris Saint-Germain. Saya yakin itu." Rasanya tidak mudah setelah melalui musim panas yang gila, pungkasnya Spekulasi masa depan Paolo Dybala memasuki babak baru. Penyerang asal Argentina itu dilaporkan sedikit lagi akan bergabung dengan AS Roma. Dybala saat ini berstatus sebagai free agent. Ia tidak memperpanjang kontraknya bersama Juventus sehingga ia harus cabut dari Turin. Dybala memiliki banyak peminat di bursa transfer ini. Inter Milan dan Manchester United dilaporkan sangat tertarik untuk mengamankan pemain timnas Argentina tersebut. PC Sports mengklaim bahwa Dybala tidak akan pindah ke dua Klub itu. Ia dilaporkan akan menjadi bagian dari As Roma di musim depan. Dybala percaya bahwa Iluti bisa jadi penantang gelar yang serius di musim depan, jadi ia tertarik untuk pindah. Laporan itu mengklaim bahwa salah satu faktor utama mengapa Dybala mau pindah ke As Roma karena keberadaan Francesco Totti. Legenda hidup Roma itu benar-benar membantu Roma mendatangkan Dybala. Ia mencoba meyakinkan Dybala bahwa Irupi adalah opsi terbaik untuk kelanjutan karirnya. Totti bahkan menawarkan Dybala menggunakan nomor punggung lamanya, 10, yang sudah dipensiunkan sejak tahun 2017. Tersentuh dengan tawaran itu, Dybala jadi mantap pindah ke Roma. Di musim 2021-22, Dybala kerap absen di skuad Juventus karena cedera namun performanya tergolong masih cukup oke. Okay. Manchester United secara resmi menyampaikan kalau sang gelandang, Paul Pogba, dipastikan cabut sebelum masa pramusim 2022-23 berakhir. Sang pemain sempat bungkam usai pengumuman tersebut dan kini angkat bicara. Seperti diketahui, Manchester United membuat pengumuman soal masa depan Pogba pada Rabu, 1 Juni 2022, kemarin. Mereka memastikan kalau gelandang asal Prancis tersebut bisa pergi ke klub lain di musim panas ini. Kepergiannya berkaitan dengan kontrak yang selesai pada akhir bulan Juni mendatang. Manchester United tampaknya tertarik mencoba meyakinkan, tetapi keputusan Pogba sepertinya telah bulat dan tak bisa diganggu-gugat. Apalagi Pogba dalam beberapa kesempatan cukup sering memutarakan keinginannya meninggalkan ke Red Devils. Sayang kepergiannya kerap tertunda lantaran Manchester United memasang harga tinggi untuknya. Dengan berakhirnya kontrak, maka Pogba akan meninggalkan Manchester United dengan status bebas transfer. Ini membuat publik teringat bagaimana Pogba meninggalkan Old Trafford, untuk pertama kali pada tahun 2012. Pogba memutuskan untuk tidak menandatangani kontrak baru hingga membuat pelatih Manchester United, Sir Alex Ferguson, pada saat itu berang. Ia kemudian memilih berlabuh ke klub raksasa Italia, Juventus. Setelah 4 tahun, kemampuan Pogba semakin terasa. Namanya pun semakin dikenal oleh penikmat sepak bola dunia. Sehingga, pada tahun 2016, ia dibeli Manchester United dengan harga total 110 juta euro. Beberapa laporan menyebutkan kalau Pogba akan kembali ke pelukan Juventus. Ia bahkan menolak tawaran dari PSG hingga Manchester City hanya untuk kembali mengenakan seragam hitam putih kebanggaan Bianconeri. Pogba tidak langsung melontarkan pernyataan begitu Red Devils mengumumkan kepergiannya. Ia menunggu selama beberapa jam sebelum akhirnya angkat bicara lewat media sosial. Saya merasa terhormat bisa bermain untuk klub ini. Banyak momen dan kenangan indah, namun yang terpenting adalah dukungan tanpa syarat dari para penggemar. Terima kasih, ungkap Pogba. Kabar terkini mengungkapkan kalau peresmian Pogba sebagai pemain Anyar Juventus diumumkan pekan depan. Bersamaan dengan pengumuman perekrutan Angel Di Maria yang juga datang sebagai pemain gratisan. Manchester United pernah menawarkan kontrak besar untuk Gerrit Bale di masa lalu. Tapi, tawaran itu bertepuk sebelah tangan. Lantas, apakah Bill dan United akan berjodoh pada musim 2022-2023? Gerrit Bill baru saja mengucap salam perpisahan dengan Real Madrid. Musim 2021-2022 menjadi musim terakhir bagi Bill membela panji Real Madrid setelah bekerja sejak musim 2013-2014 yang lalu. Gerrit Bill punya banyak cerita indah di Real Madrid. Ada gol ikonik ke gawang Barcelona di ajang Copa del Rey. Lalu, ada dua gol penting di final Liga Champions 2018 ke gawang Liverpool yang membuat Madrid menang 3-1. Namun, tiga musim terakhir, hubungan Bale dan Madrid tidak baik-baik saja. Menit bermain Bale turun drastis dan sempat dipinjamkan. Kini, Bale resmi berstatus free transfer. Simak ulasan selengkapnya. Gareth Bale muda adalah pemain yang sangat menonjol. Dia tampil apik bersama Southampton yang masih bermain di Championship pada 2006-2007. Sir Alex Ferguson, manajer United ketika itu, langsung membuat tawaran. Ferguson sedang mencari pengganti jangka panjang untuk Ryan Giggs. Pada saat yang sama, Tottenham juga tertarik pada servis Bale. United membuat tawaran besar untuk Bale, tapi Tottenham menjadi klub yang dipilih. Kami menolak tawaran untuk uang yang lebih besar karena uang pada tahap itu tidak begitu penting. Ini untuk membuka jalan karirnya dan kesempatan terbaik, yang penting, kata agen Bill Jonathan Barnett dikutip dari The Mirror. Menurut Barnett, Bill belum cukup matang untuk bergabung dengan United. Bill butuh menit bermain dan Tottenham memberikannya. Dan itulah yang kami lakukan dengan setiap pemain. Uang akan datang, tegas Barnett. Di sisi lain, United tampaknya tidak lagi berminat pada jasa Bale. Di bawah kendali Rick Ten Hag, United sepertinya lebih fokus pada investasi jangka panjang. United membidik banyak pemain muda pada awal musim 2022-2023 ini. Jadi, tampaknya Bale dan United belum akan berjodoh musim 2022-2023 nanti.